Jumpa lagi di Donald Mano Let's Talk edisi kali ini, spesial udah ada uh, teman baru, tapi ternyata uh, teman lama juga, yeah. <laughs> gitu. Nah, seperti dilihat di sini sebelumnya, terima kasih loh. Sama-sama. Uh, nah, boleh memperkenalkan diri dulu dengan namanya, hobinya, kata mutiara gitu ya? oh, <laughs> Oke, okay, halo, mm. saya Dia. Nama saya Dia. Mm -hmm. uh, saya uh, ke, uh, pembuat keramik. Uh, stay di Bali. Saat ini uh, uh, banyak bikin kelas untuk orang-orang uh, yang mulai tertarik di uh, apa namanya di membuat keramik gitu. Uh, kebetulan juga saya ada uh, usaha di bidang uh, kopi. Jadi uh, apa? semua keramik yang ada di coffee shop-nya itu buatan oh, tangan sendiri. Oh, cangkirnya semua yeah, bikin uh, namanya kopi toko. Nggak tak taruh di sini Instagram nya yeah. Nah, kali kita mau bahas mengenai dunia putri ini yeah. ya tembikar. Oh, tembikar bukan? Oh iya tembikar. Tembikar benar ya. Dari, tadi saya cari-cari itu. Yeah. Nah, kenapa dona manalesto? Karena saya lagi mau menggali mengenai kreativitas. Yeah. Dan kreativitas kan orang selalu berpikir oh zaman teknologi bikin apps apa teknologi ternyata kreativitas itu tidak harus yang teknologi Betul. salah satunya direkomendasi sama temen harus ke Mbak diah nih Nah hmm. saya mau, ta mau tanya kenapa sih kok bisa Hobinya ini. ini kan kayaknya hobi yang boleh dibilang enggak apa ya enggak mainstream Gak kali biasa ya nggak biasa uh, kalau ditanya kenapa sih mungkin karena tertarik aja dari hmm. dulu tuh udah tertarik gitu hmm. boleh saya pegang belum sih boleh, ini boleh, boleh ini pegang ya. oke okay. jadi um, prosesnya memang cukup panjang keramik itu hmm. ada pembentukan hmm. ada uh, apa proses pembakaran hmm. Hmm. ada proses pewarnaan. Oh, Oke, okay. gitu. Aha. Jadi hmm. uh, sebetulnya memang proses yang cukup panjang tapi karena justru karena uh, keramik tuh ada prosesnya ini yang hmm. membuat aku tuh ter tertarik banget gitu. Tertarik karena prosesnya panjang gitu. Kan iya, orang karena banyak-banyak banyak banget yang bisa digali dari Oh, setiap gitu. prosesnya kayak ada ceritanya sendiri. Iya, benar. Oke, okay, gitu. dan boleh sedikit nggak ceritain? Awalnya gimana sih kalau mau bikin? Hmm. Ah, yang buat tertarik nih dari ngumpulin tanah liatnya juga Iya, jadi kalau dulu nggak seperti sekarang ya. Ah. Dulu tuh masih jarang banget orang yang bikin keramik. Jadi source-nya juga terbatas dulu. Maksudnya gitu. sours tanah liatnya sendiri? Iya, jadi itu jadi nggak bisa sembarang tanah liat. Uh, <laughs> harus gak, harus diproses dulu. Jadi kayak oh, disaring betul. dulu oh, okay. di, supaya enak kan dipegangnya. Oh, jadi misalnya di itu. halaman rumah ada tanah liatnya, ada, ada, liat ada sih bisa aja asal dikit, di Oh, diproses. Oh, jadi bahan bakunya pun juga. Ya, ya Oke okay. Tapi sekarang kan sudah banyak yang jual, oh, sudah jual jadi, jadinya. Ya, sudah jadi. Hmm. Jadi lebih mudah lah hmm. kalau dulu tuh. Aku bener-bener proses dari apa, tanah yang masih bongkah gitu, hmm. kita tumbuk, kita hmm. saring, terus didiemin dulu. Nanti hmm. baru sampai jadi tanah yang pulen istilahnya. Oh, jadi itu mungkin kayak ada kepuasan itu sendiri ya. Dari kayaknya sesu sesuatu yang nggak ada oh, nilai. Tiba-tiba oh, bisa jadi, oh, ada okay. kepuasan tersendiri gitu. Okay, terus pas udah jadi tanah liatnya hmm. nih, terus dia apa ini? Dibentuk. Dibentuk, yang dibentuk. di mesin muter-muter ini? jadi ada beberapa... Ini kayak DJ ini. <laughs> bisa muter. <laughs> jadi hmm. ada beberapa teknik. Hmm. Muter ini yang pakai wheel, mesin wheel, ini hmm. salah satu tekniknya. Ini saya ya, jujur saya tahu ini film dari film, film Ghost. Ya. <laughs> Bener ya? Tawan ya umurnya ya. <laughs> Ya jadi uh, ini salah satu teknik pakai hmm. wheel. Hmm. Ada juga hand building. Jadi tanpa tanpa alat oh, seperti itu. Jadi hmm. hanya pakai tangan. Oh yang itu orang bikin patung dan Ya kaya -kaya itu kaya hand building. Ya. Hmm. Terus ada juga coil coil itu sambung sambung gitu. Jadi uh, apa uh, dari apa oh, dari ini. flat tanah yang flat hmm. nanti disambung sambung sambung jadi tinggi itu oh, bisa okay. juga. Hmm. Jadi uh, tekniknya sebetulnya ada banyak hmm. gitu. Jadi nanti kita akan demo lah ya kalau pembentukan gitu ya boleh boleh Bentuk boleh kan, boleh nanti uh, setelah pembentukan nanti kan uh, dibakar ya hmm. dibakar dulu hmm. biasanya kita bilangnya setengah mateng oh, okay. setengah mateng supaya bisa diwarnain hmm. karena kalau uh. dia masih kayak gini nih hmm. ini kan ini kan dia hanya tanah yang kering saja oh ini, ini. Nah, jadi kalau boleh basa, saya pegang ini ya boleh boleh Aku kalau basah kalau basah kan dia masih bisa dibentuk ini ini kayak ini ya, apa namanya kayak playdo, play ah. ya, kayak play rasanya. Gitu. Kalau okay. kering dia hanya gini. Kalau kita hmm. celup di warna, dia hmm? kayak uh, apa ya, kayak regal ditaruh di teh gitu, oh, loh. hancur. Oh, Oke. Okay. Gitu. Jadi makanya kita butuh setengah matang. Oh, setengah matang. Dikerasin dulu. Hmm. Nah, setelah di apa, dibakar setengah mateng, kita hmm? proses glasir proses belasir baru dibakar lagi matang Oh, sampai kering benar-benar ya? Sampai seperti ini. Kering dan keras? Uh -uh. Oke, okay. apa sih itu nikmatnya sih? Saya belum tahu nih, belum pernah Saat lagi di wheel ini, itu nikmatnya apa sih? Uh, Kalau di wheel terutama di wheel itu, hmm? kita belajar senses belajar sense, belajar ngerasain tanah, oh, gitu. Okay. Jadi, uh, dari tanah yang cuma hanya bola gini hmm? bisa jadi yang kayak gini, kayak gini, gitu. Jadi, Uh, untuk bisa jadi kayak gini juga butuh proses, butuh latihan yang banyak. Gitu. Itu kayak apa ya, itu perlu kayak bukan hanya senses aja nggak sih, kayaknya juga mungkin kesabaran, Betul. Uh -huh. terus juga planning juga nggak sih ya, kan kita yeah. mesti tahu mau bikin apa, terus yeah. supaya dari gini ke situ kan kita udah bingung tuh yeah, arah ini yeah. gimana. Yeah. Jadi biasanya uh, kita harus bisa basicnya dulu, basicnya hmm. adalah silinder. Oh, oh, dulu nampak. aku bikin silinder tuh udah, pertama tuh udah, nggak ngapetung deh berapa oh. jadi banyak yang cuma dibikin hanya untuk latihan hmm. bikin bikin bikin nanti di, di recycle lagi tanahnya hmm. gitu oh ya? bisa dipakai nggak kebuang ya bisa jadi ini ada tanah yang bisa kita recycle oh lagi. jadi nggak nggak waste lah nggak ya uh -uh. oh jadi kita hanya jadiin yang bener-bener hmm. yang kita mau jadikan hmm. gitu. nah tadi kan dibilang uh, ada kelas juga emang ada yang belajar mau belajar gini ya ada uh, cukup banyak, sih. Uh, alasannya kenapa tuh mereka mau mau ikut pengen explore aja. Kayaknya explore. pengen tahu gitu, pengen tahu. Dan uh, kayaknya lima tahun ke belakang hmm. nih, dunia keramik tuh hmm. cukup menarik gitu untuk anak-anak oh. muda ya. Oh, gitu. untuk anak, anak muda jadi nggak uh, seperti mungkin sepuluh tahun yang lalu gitu, 10 hmm. tahun yang lalu mungkin nggak terlalu tertarik. Oh, okay. Jadi mereka ngeliat, misalnya cangkir ini. Hmm puluh 50000 misalnya hmm? mungkin, oh mahal banget hmm. gitu, tapi they don't know the process hmm. gitu. Hmm. Kalau sekarang kan dengan banyaknya ikutan begini mereka hmm. tahu proses oh ternyata susah ya, butuh proses, proses yang panjang. Ya. Jadi uh, lebih appreciate sekarang. Dan mungkin kalau jadi seperti ini mungkin cuma satu di dunia ya, iya. yang exactly kayak gini nggak iya, ada benar. lagi ya. Jadi hmm. ada kepuasan sendiri gitu. Oh ini bikin this is the only one hmm. gitu. Terus kalau kayak ada Kari orang Italia yang kalau habis kawin suka banting-banting keramik, <laughs> <laughs> itu suka rasanya gimana <laughs> Oh itu beda ya. Oh beda ya. <laughs> Kepuasannya ya. <laughs> Kepuasannya beda. Ya, uh, Oke, okay, ya. jadi mereka belajar buat itu. Uh. Atau mungkin ada kayak terapinya nggak sih? Karena pernah-pernah baca kayaknya ya, buat bisa. terapi juga ya? Bisa, karena uh, seperti yang tadi aku bilang, hmm? ini kan melatih senses ya, dan hmm? melatih fokus. Karena oh, kalau iya. kita tidak fokus, itu akan terlihat di hasilnya. Gitu. Nah, <laughs> ini lagi ngefokus <laughs> <banyak lagi. laughs> ya, nah, gitu ya. Iya, gitu. Jadi emang butuh uh, fokus uh, yang jeli gitu, hmm. supaya kita bisa menghasilkan yang kita mau. Oh, gitu. Oke. Okay. Nah, kayaknya kalau ngomong-ngomong doang nggak seru nih, kita mungkin Coba sambil yuk. ngeliatin. Coba Gimana dulu? Contohin mungkin ya? Boleh, aku contohin, contohin. Kita ganti angle kameranya, kita lanjut okay. setelah ini ya Sekarang mau praktek nih Nah ini kan kalau bikin kue ini kan ada gramannya Ini ya. ada nggak sih kalau kayak gini? Ada, oh, jadi ada misalnya kita mau bikin misalnya yang ini gitu ya hmm. Ini mungkin kita pakai 500, 500 gram, 400 gram. gram Nanti kalau mau bikin banyak ya tinggal di gram-gramin Ini 500 gram? 400-500 gram Lumayan lagi. berat, tapi ini nggak, nggak kaya, jadinya nggak kayak 500 gram ya? 500 gram tanah karena kan dia udah mengandung air. Oh, ada air. air, air Kalau ya. nah, kan pas dibakar dia hilang. Gitu. Belajar fisika juga Benar. di kan. Benar. Iya, oh banyak belajar kimia sama fisika juga. Oh, fisik gitu. keramik Oke. Okay. Ya. Karena so, untuk glasirnya hmm? itu banyak kita banyak nyampur. Sori. Glasir hari. itu apa? Glasir itu pewarna. Oh, pewarna. Kalau keramik kita bilangnya glasir. Oh, glassier, Oke. Okay. Gitu. Hmm. Kita nah. coba aja ya. boleh-boleh. Hmm, hmm, boleh. Jadi pertama, ini kita bikin hmm. silinder aja yang basic ya. Iya, basic. Hmm. Ah. Okay. Jadi pertama kita mesti centering dulu namanya Centering tuh bikin tanahnya ke tengah Itu kayaknya PR, PR juga ya? Centering nah, Kayaknya kan ke bawah-bawah gitu ya? Iya betul, jadi dia harus center Oke okay. Itu pelajaran utamanya uh -huh. Jadi pertama dinaikin dulu ke atas mm -hmm. Supaya uh, nyampur gitu dia mm -hmm. Airnya nyampur masuk ke dalam Turunin lagi Habis itu centering nah, Oke, okay. Kayaknya gampang ya? <laughs> Okay. Mungkin, kalau tadi kan lihat, nggak? Senter ya, dia goyang-goyang. Hmm. Gitu. Kalau sekarang kan udah diem, dia di tengah. Hmm, Oke, okay, ya, nah, kalau udah diem gini, hmm. baru boleh dilubangin. <laughs> Ini kita juga mesti ambil sedikit uh, hikmahnya, cie. Mau sosok wise gitu kan? Jadi, kalau hidup kita nggak fleksibel di zaman sekarang. Dibentuknya susah ya? Oh iya yeah. Cukup bijaksana nggak? Bijak banget Cukup ya? <laughs> <laughs> okay. Kalau udah dilubangin, hmm. boleh ditinggiin sedikit Tangannya juga harus fleksibel Postur tubuh juga berpengaruh Jadi kita nggak bisa tangannya jangan ngambang gitu Tapi di dia, badan dia harus, dia harus stabil Stabil tapi nggak kaku ya? Iya. kan? Nah, Oke. Okay. stabil gitu Nah sekarang boleh dibantu pakai ini wow. Lebih halus Kita juga. naikin ke atas Makin ke atas, seru nih. Makin lagi, nah, karena kita mau bikin silinder, hmm. sebaiknya kita tutup atas. Tutup dulu, tutup. ngomongnya enak banget ditutup gitu nah ini saat lagi mau bikin ini kan di, di kepala tuh udah ada gambaran ya iya. kan final produknya nah, mau kayak apa iya. ya jadi uh, aku mau bikin cup hmm. pokoknya gitu, cup yang hmm. basicnya silinder lah gitu ya hmm. pokoknya nggak enggak, enggak yang susah-susah lah ya hmm. nah, untuk naikin juga butuh waktu kita untuk bisa feelnya itu loh nah ini juga mungkin ada perkataan bijak lainnya kalau kita mungkin mau memanage Tim kerja atau karyawan bisa belajar dari sini ya. Nggak bisa terlalu cepat, nggak bisa terlalu lambat. Iya. Ya, ya, jadi ya. ada. Bijaksana banget, gua pokoknya. Nah. <laughs> ya kan kalau dia terlalu cepat pasti patah atau gitu ya. ya. Jadi naiknya juga nggak bisa terlalu cepat karena Ber kalau terlalu cepat uh. nanti dia nggak rata. Nggak rata. Gitu. Wow. Nah ini udah mulai, udah hampir jadi. Kelihatan kan tanahnya naik gitu ya. Uh -huh. Ini ngelatih kesabaran juga, maksudnya ya. dari ide di kepala untuk bisa untuk di, bisa sampai ke situ. Sampai jadi Tapi ini kan juga tanah liatnya dia kan nggak nurut-nurut banget ya. Dia kayaknya juga ada. Nah kita mesti kita bikin dia nurut. Bikin dia nurut. Ya, nah caranya ya. itu nah, kan iya, ya? Iya tangannya nah, tangannya ya, itu ya. Caranya. Oke. Okay. Gitu. Oke, okay, ini udah jadi. Jadi memang kalau di wheel kita nggak bisa terlalu lama hmm. uh, karena kita put a lot of water gitu ya. Hmm. Nah, kita pakai supaya licin ya. Hmm. Kalau terlalu, terlalu banyak air, dia gampang koleksi Gampang koleksi, oke Jadi makanya nggak bisa terlalu lama Ini udah jadi, potong bawahnya hmm. Untuk nanti dipotong Oh gitu Gitu Oh, potong. oh buat dilepasin ya Iya Udah jadi deh Tinggal diangkat Terus ya, dikeringin gitu ya Mungkin oh, dalam okay. coba tadi sih nggak mau, cuman itu jadi penasaran, maksudnya penasaran dia pengen tau iya gampang banget nah, gitu, ke ke ke kenyataannya iya, se se seperti apa ya iya coba ya oke oke. bisa diangkat dulu oke, okay. sekarang udah mau nyobain nih serius gue deg-degan ini buat uh, supaya muter ya, semakin dalam, huh? semakin kencang oh ini kayak, kayak kopling berarti yeah. gitu ya, kayak kopling mo yeah. mobil, oke okay, oh, ditekan coba gini coba boleh diputar oh, dulu, oh di tes ya, coba tes boleh tes dulu, tes oh, ya, oh gini. gini, yang paling cepat lagi. Lagi -lagi. Oh ini belum enak. Ah. Nah, terus, terus, terus, terus. Oke, okay. nah, untuk centering nanti segini ya. Oke, oh, kira-kira segini. Oke, okay. ah. Oke, boleh dibasahin tangannya. Nah, pakai ini hmm. ya gitu ya. Langsung semua, langsung semua Bener gini ya. Semua dibasahin. Benar gini basahinya? Heeh. Ah. Oke. Okay. Tekan dulu ke bawah. Tekan ke bawah gini. Hmm. Dua tangan. Oh, boleh dua tangan gini. gini. <laughs> Oke. Okay. Ya. Iya ya, buat jaga steady itu susah ya. Iya. Eh, la oh, lari dia lepas ya. Coba lepas dulu. Nah. Ya, aku tempelin dulu ya. Ah lebih cepat lagi bisa? boleh, oke okay. ya, oh, jadi justru nggak boleh terlalu pelan-pelan ya. nih jadi malah? iya oke, okay. momentum hmm. oke, ini boleh dinaikin dulu ke atas ya iya mm -hmm. ini ta ta kita naikin, naikin ke atas? kita ke atas, tinggi. jadi iya, tekan aja, ini sampai tekan... dia.. Ya. Lalu, ya. terus lagi? lagi eh, ya, tangannya susah ya untuk jadi iya, goyang? Bikin, bikin mountain gitu uh -huh. ya Nah, ini nggak center nih, goyang-goyang iya, ya? iya nggak ini masih proses centering masih ya sekarang boleh ditekan hmm? ke bawah tekan gini ya? tapi tekannya hmm? lo harus pegang gini oh pegang gini ya. dengan jam. oh gitu ya. wow okay. guys, guys kayak youtuber aja gue ini nggak <laughs> segampang kelihatannya loh. tapi, tapi <laughs> somehow How -how, uh, rasanya uh. gimana? bisa ngerasain tanahnya? iya ngerasain feel something ya, kayak.. di.. kayak megang anak anjing sih kalau <laughs> gue bilang ya kayak megang betul masih bayi, nggak boleh pecah, nggak ya, boleh tutup gimana jo. tutup, ini tutup, uh, tangan yang atas, nah, ditutup oke, nah, nah. ini center hmm. okay. oke okay. ini ototnya lumayan loh ini, ya yeah. nggak yeah? main-main oke, okay. hmm. coba buka, yeah. Oke Ini nah. bagian ini udah center nah. Tapi bawahnya kayaknya masih ya Jadi aku bantu ya Biar cepet Oke Ya gitu hmm. Coba beginiin lagi Beginiin nah. ya. Udah rasakan udah diem dia Udah oh, lumayan masih... diem dia Duduk-duduk-duduk okay. ya, ya benar. Nah. Itu, itu centering Center, center. oke okay, ya. Ya. Sekarang boleh okay. coba buat lubangnya coba Buat lubang ditekan ya, di sini tekan ya aja. Nah. Tekan gini ya Tekan di tengah Tekan aja ke tengah Oke. Okay. terlalu dalam. Ah, terus. Karang di di, led, led, led di, ya. led di gitu ya. Nah. nanti di ditekenan Oh, ke samping gitu ya. ya. Heeh. Kayak gini. Oke. Okay. Jadi ininya gini terus ininya jempolnya. oh, Jempol, ini ya, tahan gitu Is. ya. Nah, ini boleh jagain. Oh, jaga ya biar ya. Ih kok lucu. Oke, <laughs> oke. Okay, eh. Mama, mama. <laughs> power <-nya> gede <gini laughs> banget. <laughs> soalnya ya? Yeah. very strong enggak? <laughs> oke, okay, enggak apa-apa kayaknya kalau enggak ditenagain tuh takut enggak jadi ya? Ya, ya, ya? ini belajar sensitivitas ini ya? enggak ya. banget ya, oh, oke okay. okay. uh -huh. okay, ya, ya wow gitu hmm. terus mungkin mau coba naik? boleh-boleh coba ya hmm. ini aku tutup biar enggak boleh jadi Gimana tuh? Dia gini, jepit? Dua tangan, mm -hmm. dua jari yang ini, mm -hmm. di sebelah kanannya Donald mm -hmm. sebelah sini nih nanti, mm -hmm. satu masuk. Gini, jempol? Yang satu masuk. Oh, nah, uh -huh. gitu. Yang satu lagi. Oh, tuh dipijit ke atas gitu ya? Iya, dipijit ke atas. Coba, saya mau, Masih. mau, mau. mau. Aduh. Ini tuh kayak kita mesti, ini kayak itu kayak ngomong ke kita gak sih? Eh. <laughs> tutup aja, tutup. tutup ya. ya. oke. Okay. yes, coba ya. aku bantu, benerin. mudah-mudahan masih bisa. jadi.. kita tuh kayak mesti uh, dengerin dia gitu ya? iya, jadi uh, bikin dia.. Um, dia punya karakter gitu, biasanya, yes. Mm -hmm. Tana, tanah liat juga ada ini, jadi setiap daerah kan punya tanah liat. oh, beda-beda. ini sendiri uh. ya. Nah, dia punya karakter masing-masing. Juga mesti belajar membiasakan di sama tanahnya, gitu. Oke, ini, ini udah, oke okay ya. sih. Udah terus tinggal diapain kadang? Uh, sebentar ya, aku potong ya. Potong. Oh, saya mau bikin motif boleh nih? <laughs> boleh. Kan, boleh diapain aja di boleh. boleh gitu ya, kan kayak gini mis misalnya. Mana ya itunya? Ya? Nah kalau kalau gini gini gampang nih, gue bisa nih. Oh, I know. Jadi, kadang-kadang ada yang suka ada, ada uh, fingerprint-nya ya Kadang uh, dikasih aja uh. Nggak, jadi selain sensing juga ada irama ya? Putarannya dia, nah iya. Oke okay. Nah, tadi saya miss tuh, jadi nggak tahu uh. kalau ada irama kita bisa ngikutin iya, oh, Oke. Okay. jadi jangan terlalu cepet sama... Dia belum muter, kita udah bener-bener uh, oh, bener, nah, nah, nah, nah, nah, Nanti dia jadinya gitu-gitu, nah okay. tapi masih bisa diperbaiki misalnya kayak gini kita hmm. masih bisa popong atasnya oh. supaya jadi sama gitu stop dulu boleh okay. kita... di, coba mau dicoba lagi nggak ya boleh lah ya, mumpung betul. lagi penasaran nggak tadi iya sensingnya itu ya sensingnya it eh yang, yang ini ya selalu di kanannya donald dua dua jari, jari gini ya yeah. oh, bener ya pressurenya tajam nggak usah terlalu banyak, ya pressure -nya dikit aja, itu nah, udah mulai ini, dikit aja, nggak usah terlalu banyak, yes, ya. pelan-pelan, naiknya juga pelan-pelan, set -pelan. nah. nya juga pelan-pelan, oke, okay. oke okay. Atur napas juga lo ya, iya kan, iya, nafasnya ya, bener lo ngatur biar, napasnya. Biar uh, nggak goyang gitu iya, ya kayaknya. Iya bener lo. Ya, wow. Jadi kayak ini meditasi. Serasa, serasa yoga juga. Kayak meditasi. Harus wow. fokus. Wow wow. Gitu. Wah wow, ini satsan experience. Iya kan, jadi hmm. emang uh, prosesnya sih yang bikin. Bikin. Manat, gitu. Jadi kan kalau udah pertama kali, gini penasaran kan, iya, gue pengen coba lagi ya. gitu ya. Oke, okay. sip sip. This is very good for the first time. Kan dibantuin. Yeah. Kalau enggak. Yeah. Tapi maksudnya udah udah oh, coba ngerasain gitu. sen, uh, hmm. yang penting gitulah. Ya? Okay. Di ya? yeah. Oh, dipotong itu nih. Terus distop ini. Iya. Enggak usah. Enggak usah, Pak. Heeh. Oke. Terima kasih loh udah nyobain. Sama-sama. Tadi kan di awal kan sempat saya tanya kan emang ada yang mau belajar. Emang apa sih pas sudah ngerasain Lumayan ya. jadi pengen lagi sih, ya, karena tadi semua ya yang tadi kan dibilang sensing gak, gak paham sebenarnya. Ya, ya. Apa sih kan dirasa rasa pas-pas feeling. feeling? Ternyata tuh feelingnya bener-bener kayak every inch ya. di tangan kita, ototnya, ngaturnya sampai tadi napas ha, dijaga. Sang gitu, Ini keren. Tapi tinggal gini experience. Nah, nanti kalau yang mau belajar bisa ngubungin ke Instagramnya. Instagram aku aja, dia potret. Dia potret, ya, tata nah. di sini juga. Sekali lagi terima kasih buat waktunya, so, ya. Udah diundang. Terima kasih juga udah diajarin, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman untuk terus berkreatif, apalagi nanti setelah pandemi akan semakin banyak orang yang mencari ide-ide kreatif. Thank you ya, yuk bye-bye.